Ah, saware depan. Nang are minggu. Demak ayaman de. Edu, edu gak ngeduk. Boh, pan. Oh. Gitu. Uh. Teng din maman. Ke julunan kek, pedurege. Coba dinak ah, loh. Oh. Pedan mapan anyar. Tes loh. Kunting-kunting tak elak. Boh, coba udah kunci mau apa ada tepun, man hmm. tak sukses ngarobek tuh ada berita berita apa terus anu Bilulah, ya. oh, mau mahayu motor datar, tapi kau tu internet kan, Internet mbak kau tua, kan? Tadi mbak, tadi tembang kan, bukan empat. tembak, mau nianang, kok lu berani diaman? Bodeh, tapi karena lu, karena lu, eh, dentel aman, ih, jalan tadi. Betah, bun, karena tembak. Oh, iya, iya, lewat dulu, emang belum ngomong. Weda, anu, lowongan. Ya, nah, ya, ya, ya, ya, tembak. Yuk, apa ya, lewat tembak dulu. Wah, oh, anda tidak ada dengan Ria lambat, pernah menarik Dia tumpuk Dia tak gemar Iya, Ya, saya buat ini Saya buat Sip Ya, ya. Si. Ria marah saya di sini, Rembu-rembu yo. Ya, rembu, ya. Ioo, ia berluru-luru Ya, oh, si. oh, non, Arya, ya Oh, ini Ria udah urin Contohnya Uh, si. Meliman Ya, tak boleh dengan Ria Mak cek tolan dengan ke cek takat Ya, dia tidak Ria itu iya ada yang mana tak tahu saya biasa menekuk sada saya menekuk tembak iya iya kan tidak tahu iya kan lahir saya menekuk sada ya iya ada apa man? ini yang keren keren? ini jarak jauh keren yuk topi prajurit prajuritnya di topi mulai ke-ke iya maka lu? iya kan aku juga tau pinat saya tembak kemarin yuk ongguhan man oh iya deki bun latih tis tis tentara bun nuruk pasti keng hmm. ko mang oh, kini on nya mana anu ge kapten ko tuh siraj si, aja enggak roa ieu lain ulah lain rea rea ko tuh siraj mun lapangan katating ki bun deket tembakan rajob arang kau keng apa kira pendidikan mukin mun deureun rajob boleh kan dia tembakan hmm. bekol lah gerak mayu mara ayo ayoan iya oh latihan adi man mara norok lah raja. Mau, mau, mau, mau, mau, ya, mau, oh. mau, mau, ya, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, tentara mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, alas mengiman, maju di Maria. Di nyaman lah dia, nyaman lah di di apa Puhrengi, ya rengi dah. Tak tahu kalau latihan rengi eh. nyoba, nembak putol gitu. Dari di mana? Putol lah sahut di dia nembak-nembak dari mana, oh telo toh? ya. Tulaman, pokoknya menurut Jauh, Bobo, semak Bobo. Jauh, mas Jauh, Bobo, Jauh, bo bo Jauh, Bobo, bo Jauh, Jauh, Bobo, Bobo, Jauh, Jauh, Jauh, Jauh, Ja, ya, ada tahu ngeker yang mau juga tahu usah lah malam iyo coba lu tembak coba lu tembak atau coba tembak tembak mana buat tembak putol lah toh harum bun oh, bawa, iya, bawa. bawa kening lopot lo, hutan-hutan eh. oh. orang uh, ya, jalan, -be, nyaman-nyaman eh, iya terus ada? Neng -neng ada? Keker, lu, tempat tempat iya lu, man Bawa nanti apur wajar jauh, iya mau bon semak kan pas tak usah keker-keker, apa Wuh, ya tekuyat, ya ya ya engkau ya, ya, coba lo, ma, ma, coba. lo gilang, si. potong bisa eh, potel. Bo, ada canggih kaya. canggih semua <laughs> <Suma tuk> main ya iya, yeah, ya yang <laughs> Diman, labeng, dari Amerika coba tekuk, engkau nembak, nembak to, mati. Bok ca ya, Kan nyabu, mati, man. Ada iya, ya. ya. ah. ya. ya, nyaman tak bisa benda sarah. Ada mun Onta orang jet profesional tak bisa nok ria to. Mending kok ginek man. Ribon aja. Tajo-tajo. Ya coba worop marah. Marah. Telu to. Harap rengin. Ada langsung pecek man. Cep pecek. Tapi jeron orang tak profesional tak kira kaluar je. Eh. Tak bisa mah tak percaya aja, aja. Coba tembak. Monta percaya aja. Coba pelte. Ah. Tak ada kan? Jira bare sensor awakna. Ora apa man. Weda sensor ra. yang profesional sih bisa ngkuwi tembak jeria. Iya ben net opor ya, ya paling man. Iya, yeah. yeah. bo namun telat opo bagi gati ya. Dimar ora nah. weda tembak topo. In tak keluar kan? Tak percaya aja aku rarang nek tak tau. Tak tahu. bisa man. Ai, celakalah men tak profesional tak bisa nembak no, anu tembak ria. Iya. Muak cak paling. Cek yo nguk lu nyaman nembak ben ra Dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, tak dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, dekat, ya buntu man yeah, yeah. yeah, iya yeah. buntu karena kan kena injerana lo ya rawas corak corak corak mereka mata uh jangan tadi kita kita titi uh. tentar terus iya tentara ya coy coy tak banget tanda cek man ngaratan, dia sompet, man. Eh, masompet, dia ada nyaman kok <tuk> iya bu, nambuh, nambuh, nambuh, man ah uh, lambu bu burung ternah, ternah. iya ternah. Ya, Beren, Tak ada ada dua Marah pendaftaran terakhir, nge, nge, nge, nge. burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung, lah burung, lah. Uh. Bo, bu, un, burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung, mata burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung, burung, tahu man. Ya. burung, burung, burung,